Baiklah, para sahabat, untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini, ada kabar yang sangat membanggakan. Sekaligus, ini kabar bahagia banget untuk semuanya. Alhamdulillah, Bunda Lesti Kejora masuk nominasi di ajang IMA Indonesian Music Award. Alhamdulillahnya persahabatnya Bunda Lesti Kejora masuk dua nominasi kategori Social Media Artist of the Year's dan yang kedua adalah Female Singer of the Year's. voting ya untuk semuanya warga Konoha kita dukung karya-karya Bunda Lesti Kejora. Di sini ada informasi untuk mengenai langkah yang harus dipersiapkan. Kali ini informasinya langsung dari L2W. Perhatikan dan disimak baik-baik persahabat. Vot Lesti Kejora akan dimulai hari ini guys Langkah yang harus kalian persiapkan Yang pertama bikin akun sebanyak mungkin Yang kedua Buat akun kalian menjadi premium Yang ketiga banyakin streaming lagu di langit musik Yang keempat Vot setiap 5 menit sekali ya Yang kelima Konferensi pers Acara Indonesian Music Award hari ini, tanggal 16 November 2022 pukul 15.00 waktu Indonesia Barat Yang keenam, voting di awards ini hanya menggunakan link Nanti akan kami share ya di IGS karena linknya belum bisa digunakan voting Masih bisa kompakan support karya dan prestasi Lesti Kejora? Yuk, semangat vote hari ini ya siap-siap bikin akun yang banyak itu info yang sangat penting banget untuk warga Konoha, langkah mengenai voting Bunda Leseke Jorah. siap siap hari ini akan dimulai untuk voting persahabat ya, nanti linknya akan diinformasikan juga, akan dikirim dan di-share oleh L2W. Semangat, kita harus tetap kompak, harus optimis, Bismillah, Bunda Leseke Kejora mudah-mudahan bisa menang di ajang IMA 2022. Kemudian juga persahabat ya, informasi juga untuk warga Konoha diingatkan kembali bahwa acara Press Conference Indonesian Music World 2022. Ini akan dihadirkan acaranya hari ini, hari Rabu, tanggal 16 November 2022 mau pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Bismillah, Bunda Lesi Gejora bisa meraih Piala Penghargaan Ajang IMA 2022. 22. Dan selanjutnya para sahabat disini juga ada kabar Tentunya ini kabar sedih banget ya Setelah kabar yang sangat membanggakan kita mendapatkan kabar sedih Bahwa acara Tak Kenal Makata Goyang itu ditunda Digelar pada bulan Januari tanggal 14-15 Januari 2023 ini kabar membuat kita sedih karena semua fans sudah membeli banyak tiket untuk acara ini. Kita simak langsung informasi dari akun yang menyelenggarakan, akun Tak Kenal Maka Tak Goyang. Di sini ada surat persahabat ya ditundanya acara tersebut. Perhatikan juga untuk surat yang di-share oleh akun TKMTG. Kepada yang terhormat, Sobat Goyang Tak Kenal Maka Tak Goyang, Perihal. Pemindahan tanggal penyelenggaraan event tak kenal maka goyang kepada seluruh sobat goyang di seluruh Nusantara. Salam hangat dari kami, penyelenggara event tak kenal maka goyang. Kami selaku penyelenggara event tak kenal maka goyang dengan sangat menyesal dan berat hati memutuskan event tak kenal maka goyang akan kami tunda dan berpindah waktu penyelenggaraan. Adapun penundaan event ini dikarenakan adanya kebijakan dari pihak terkait terhadap penyelenggaraan event saat ini, yaitu diantaranya adalah dampak peningkatan kasus COVID serta adanya kejadian yang terjadi pada sebelumnya. Sehubungan dengan hal ini, maka kami pihak penyelenggara tak kenal Makata goyang memutuskan untuk menunda acara ke tanggal 14 dan 15 Januari 2023 dengan lokasi acara tetap di J-Expo Kemayoran Jakarta Oleh karena itu, kami mohon maaf sebesar-besarnya dan memohon pengertian dari Sobat Goyang kami yang sudah membeli tiket Semua kategori tiket masih berlaku untuk show berikutnya 14 dan 15 Januari 2023 Untuk opsi refund tiket kami akan kembali segera informasikan dalam dua hari ke depan demikian kami sampaikan sampai bertemu di Januari 2023 terima kasih itulah informasi persahabat ya untuk semuanya dikarenakan kasus covid meningkat dan tentunya ada kejadian kejadian dalam acara besar sebelumnya maka acara tak kenal makata goyang itu ditunda bersahabat ya hanya ditunda bukan dibatalkan hanya ditunda nanti akan digelar kembali tanggal 14 sampai 15 Januari 2023 untuk opsi refund tiket akan segera diinformasikan juga dalam dua hari kedepan bersahabat ya doakan saja mudah-mudahan idola kesengan kita selalu bisa tampil di ajang tentunya acara besar kita berharap banget ya udah kangen dengan penampilan bunda lesti kejora. Kemudian juga persahabat ya kita terlihat juga diunggah instagram ayah kejora, ayah kejora menginformasikan persahabat ya sahabatnya, kang ianerim kermit persahabat itu telah meninggal dunia inalillah walhidjum kabar duka untuk semuanya ini sahabat ayah kejora persahabat ya. Ayah kejarah menuliskan sebuah kalimat Selamat jalan Kang Iyana Kermit Kita simak juga kalimat caption Yang dituliskan oleh Nesler Sweety Innalillahi wa innalih roji'un Semoga sahabat ayah kejarah Husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin al fatihah Untuk yang up status ayah ya Allah Otaknya jangan pada lari kemana-mana, tapi karena ayah dengar sahabatnya meninggal. Netizen dan toxic otaknya ada-ada saja. Saya kasih tahu tidak ada sangkut pautnya sama Leslar. Ada-ada aja Tuh persahabat ya. Untuk semuanya, jangan disangkut pautin dengan nama Leslar kembali. Ini yang meninggal itu adalah sahabat ayah Kejora, persahabat ya. Sebagai fans harus tetap menjadi fans yang baik harus menjadi fans yang harusnya selalu mensupport jangan sampai menuduh memfitnah ya yuk selesai kompak dukung karya-karya Lesti Kejora dan Rizky Bilar mudah-mudahan kita mendapatkan kabar baik dan tentunya kejutan bahagia hari ini jangan kemana-mana terus ikuti channel Youtube diva tv yang akan selalu memberikan kabar terbaru kabar baik, kabar menarik dari Lesti dan Rizky Bilar